Nasi <laughs>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 Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar list laut. Tentunya, baiklah, para sahabat, selamat manapun Kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini. Bang akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita. Sebelumnya, kita ke kabar pertama: ada unggahan info dari Bahar Siwi Ahmad soal acara nanti malam, Tuan konser Indoroso. Yang akan hadir di Indosiar jam setengah sembilan malam ini persahabat ya Banyak sekali persahabat di sini di kolom komentar Tentu Lesti Kejora pengen banget dihadirkan di Indosiar Kita lihat aja di kolom komentar yang diberikan Dari akun enok Wahida mengatakan kenapa nggak ada Leslar Padahal ingin sekali lihat mereka di Indosiar tampil bareng katanya tuh dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Stuzia6070 mengatakan kangen dede sama kakak di dipanggungin Katanya tuh Masya Allah banget ya Semua Leslar lovers rindu kepada Lesti dan Bilar Ini tampil di panggung Indosiar kembali Mudah-mudahan saja ada kabar baik dan kabar bahagia persahabatnya. Kemungkinan sih Lesti dan Bilar memang malam ini tidak tampil di Indosiar. Seperti banyak sekali kesibukan, banyak sekali, tentunya kerjaan yang harus diselesaikan persahabatnya. Tetap kita doakan saling terbaik, mudah-mudahan ada kabar bahagia dan kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita berikutnya kita lihat persahabat ke antv ofisial di akun instagram pribadi miliknya antv mengunggah sebuah postingan nih ada postingan trio gesrek ya tentu saja ini adalah pemeran dari sinetron judawa Wasiat bapak-bapak kedua masya Allah Reza Iqbal Vero yang tengah makin aur-auran aja auranya persahabat ya idola kesayangan kita Rizky Bilar dan kita lihat di sini sebuah kalimat laki-laki kesayangan antivelovers nih Wasya Allah banget ya Alhamdulillah mudah-mudahan selalu berkah berkarya terus untuk kendala kita Dan ada kalimat ketsen juga yang dituliskan Perhatian-perhatian untuk antivelovers yang sudah jatuh cinta pada para lelaki tampan di atas Harap berkumpul dan absen Komen kalau kamu jatuh cinta pada lelaki Di jodoh wasiat bapak-bapak kedua Wow, tuh bersahabat ya yang cinta banget sama pemeran jodoh wasiat bapak-bapak kedua, wajib komentar di postingan ANTV official. Yuk, kompak banget! Yuk, mudah-mudahan Kakak Bilar banyak yang mendukung, mensupport, dan mendoakan tentu untuk rumah tangganya juga. Amin. Dan selanjutnya para sahabat ada sebuah unggahan terbaru dari Papa Daniel Dia akun Instagram pribadi milik Papa Daniel Mengunggah sebuah postingan foto momen ketika pernikahannya bersama Ibu Rosmala Dewi ya, Wow memang luar biasa Ketika menikah dari dulu persahabat ya Mama tercinta dari Rizky Billar memang terlihat sangat cantik Ibu Rosmala Dewi Masya Allah dan kita lihat juga di sebuah kalimat yang dituliskan oleh Pabdance lewat caption Siapa yang tahu nih foto siapa yang menikah 41 tahun yang lalu, ayo tebak katanya tuh Ada Bang Bobby berkomentar, Rengkarnan si katanya tuh sambil emot ketawa ya Masya Allah ternyata foto pernikahan dari Papa Daniel dan Ibu Rosmala Dewi Dan kita lihat juga ada banyak sekali komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar Salah satunya dari akun ANA260489 Masya Allah Ibu dan bapak memang idola dari muda ya Cantik dan ganteng Katanya tuh Masya Allah luar biasa Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Elsa Tiara Yuda mengatakan Omah-Opah Leslam Junior Wow, Masya Allah bangga persahabat ya Tentu saja kita selalu dukung yang terbaik untuk gejala kita dan keluarga besar Mudah-mudahan ada kabar bahagia yang kita dapatkan Langsung dari Lesti dan kakak Pilar Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat selanjutnya